sehari cukup itu saja lah Tuhan Pak. Anda waktu umur sehari itu sudah bisa mencari makanan sendiri atau diberikan sama ibunya Tuhan Pak maha segalanya Pak maha bisa Pak Oh jadi dia bisa kerja satu umur sehari Tuhan muda bisa kerja cari duit Apalala, namanya Tuhan Pak prinsipnya Tuhan itu maha segalanya Pak Iya waktu umur sehari Pak, Pak Bapak tobat waktu waktu umur sehari Bapak Tuhan marahisa, Pak sobat kemampuan Tuhan. Saya enggak teraguk saya bertanya, saya bertanya, ya. Pak, waktu Tuhannya Pak tobat umur sehari, apa dia mencari makanan sendiri atau dikasih sama ibunya? Waktu umur sehari Tuhan Bapak ini membagong. Dia, dia cari secara, sendiri secara, makanan. Secara teknis, secara teknis aku tidak tahu, Pak ya. Tapi oh. secara uh, iman bahwa itu, itu bisa segalanya, oke. Jadi, secara teknis, secara tenis Anda nggak bisa jelaskan. Tapi, secara iman Tuhan Anda umur sehari, dia bisa mencari makanan sendiri, ya. Betul, ya. Nggak perlu, Pak. Dia itu makuasa, kok, Pak. Nggak usah dipikirkan itu. Oke, begini aja waktu Tuhan Anda umur sehari, apa dia butuh asupan gizi atau tidak? Ya, butuhlah secara manusia, dia butuhkan, Pak. Katanya Tuhan. Maha Kuasa, kok jadi manusia ya, lagi sih? Dia kan mengambil rupa manusia itu, Pak. Oh, di, jadi dilemahkan lagi nih, dilemahkan. dilemahkan. Memang Tuhan sendiri yang bergerak demikian, Pak. Kita Katanya tadi Tuhan Maha kuasa, Yesus Maha kuasa. masa jadi manusia lagi sih? Dalam kema, anak manusia hmm. pun, bapak bilang tadi kan menghapus, hmm. menghapus hmm. dosa. Belum belum kesana, pak. pak. Ini waktu umur sehari Tidak nih. Tiba, waktu umur sehari nih, Tidak. umur sehari dulu, umur sehari. Jadi. Yesus itu memang maha kuasa pak. Iya, iya menguasai apa yang dia kuasai waktu dia umur sehari. Bumi dan langit dan segala isinya, segala ciptaan pak. Oke, jadi apa? waktu Yesus umur sehari dia menguasai langit bumi dan bumi ya, ya seluruhnya. Ya. Itu, ya. Oke. Tuhan, Apakah mabir... waktu Tuhan umur sehari ini menguasai alam semesta ini, dia butuh asupan gizi atau tidak? Aduh, tidak. Kisah, tidak ada di situ kan pak? Nih, nih Pak, ya. Waktu Tuhan Anda umur sehari, dia bisa menguasai langit dan bumi. Apakah waktu umur sehari, waktu dia menguasai langit dan bumi, apakah dia pernah merasakan kelaparan? Ini aja, Pak. Seumur berapa hmm. tuh, Pak? Umur sehari, waktu dia berojol. kita coba kita cari tahu dulu apa makanan Yesus, Pak, ya. Ya, apa makanan Yesus, Pak? Ya. Berarti memang dari awalnya itu makanannya. Apa itu, Pak? Makanannya? sebentar aku buka dulu dari tuhan, tuhan butuh makanan ya kita lihat dulu dalilnya apa iya ya. artinya artinya Tuhan butuh butuh makanan ya pak betul ya pak tuhan butuh makanan tuhan yang maha kuasa ya yang mengontrol yang menguasai langit dan bumi ternyata butuh makanan ya pak <laughs> sabar karena dia berkata demikian kok gimana sih? iya iya nggak apa-apa saya nggak omelin bapak saya cuma senang aja pak tobat hari ini diskusi kok kayaknya kita butuh kopi ini betul-betul Pak. santai Pak tempat nah. jadi artinya Pak Tuhannya Pak Sobar itu juga butuh makanan waktu umur sehari gitu. tapi di samping dia butuh makanan dia juga bisa menguasai alam semesta dia bisa mengontrol supaya matahari nggak berhenti sebagaimana porosnya bumi berputar dan seterusnya jadi Yesus Tuhannya Pak Sobar yang umur sehari ini bisa mengontrol perputaran bumi dan matahari itu supaya enggak tabrakan. dia umur berapa aja Pak namanya hmm. tuh hmm. persoalannya adalah umur Tuhan sehari ini sambil mengontrol bumi dan langit ini gitu dia juga bisa lapar sambil makan-makan eh -makan. okay, uh, begini okay. sama ibunya nih uh, Bu Umur-umur udah bisa ngomong nih, tiga tahun lah, Bu. Eh, saya lagi mau makan, eh, tapi sambil ngontrol matahari ya, Bu. Sampai supaya nggak tak kata ibunya? Lu mau makan apa, Nak? Kata-kata Yesus waktu itu kan ya, paling roti Pak, gitu ya. Karena perlu ada pizza waktu itu Pak. Itu ya Pak ya, tobat ya. Um, tahu sebenarnya. Sebenarnya hmm. ya, makanan Yesus itu apa ya Pak ya? Makanan Yesus apa Pak? Iya ya. ya. Hmm. Coba di Yohanes 4 ayat 34 deh Apa itu Pak? Baca aja Pak Supaya Bapak? kita tahu Apa hmm. sih makanan Yesus yang sebenarnya itu? Coba dari Yohanes 4 ayat 34 Ya Bapak, buka aja Pak Apa itu Pak? Yohanes berapa Pak? Yohanes 4 deh Yohanes berapa? 4? Nomor uh, nomor berapa 31 dari 31 deh biar jelas ya silakan pahami sendiri hmm. sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya rabi makanlah dipanggil rabi Pak nggak dipanggil Tuhan tidak masalah Pak mau dipanggil rabi guru nggak ada masalah um... ya Pak apa nggak tersinggung apa nggak tersinggung loh Tuhan penguasa alam semesta dipanggil rabi enggak lah enggak apa-apa ya Pak ya oke akan tetapi ia berkata kepada mereka pada aku ada makanan yang tidak kamu kenal. Apa itu? Maka murid-murid itu berkata seorang kepada ada ke orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan. Kata Yesus kepada mereka makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bukan makanan Pak ini pekerjaan Pak bukan makanan ini. Pak jalan teruslah. Baca, lah, yang ter... lah. Baca ya? aja yang ter... Ya, ya tertulis itu Pak, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku nah, Itulah. Kan menyelesaikan ya, pekerjaannya Itulah makanannya Pak, sekarang silahkan pahami hmm, Jadi makanan Yesus itu pekerjaannya Pak Udah tahu Pak, Maka, udah tahu makanan yang sebenarnya makanan, ya. Yesus itu, ya, makanan Yesus itu Pak Ya makanan Yesus itu pekerjaan Dari Betul. yang mengutus dia, dia mengu Dia mengaku kekutusan lagi loh Pak Betul, itulah makanannya Pak tapi dia Jadi, dia mengaku, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak. Pa. Di sini dia mengaku utusan lagi, Pak. Enggak masalah. Mau dia utusan, mau dia ah. apa itu. Tapi beda ah. dengan utusan yang lain. Tapi oh, intinya kita akan ah, ah. mengetahui bahwa makanan Yesus itu hmm. apa, pa. uh, Pak. Bapak, bapak boleh baca makanan asli Yesus, mohon enggak, Pak? Saya bacain ya, makanan bapak. asli Yesus ya. Baik. Bapak ini Pak. Bapak bahas tuh ayat ini. Iya, iya, iya. Ini iya ini saya penyat... pindahin dulu ini bukan makan ini Pak ini pekerjaan baca baik-baik Bapakku ya. oh, itu kan makanan. Oh jadi Yesus juga. Oke baik aku ikuti ini jadi i iya iya jadi Yesus makan pekerjaannya Pak ini Pandi mm -hmm. ini pernyataan Yesus sendiri kok Iya Tidak saya apa -apa? saya ikutin ini artinya Bapak mengakui bahwa Yesus makan pekerjaan betul silakan Betul, dia apa betul, tanda. Pak? Yesus makan pekerjaan, betul. Nah, ulang lagi, makananku ialah melakukan kehendak Dia mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa makanan Yesus di sini, Pak? Kita ya, tahu, kan? Itu yang bapak baca tadi, saya enggak tahu. Ya, artinya, Yesus makan pekerjaan, betul? Iya, iya, pinter. Lihat Baru tanda. kali ini kita mendengarkan Yesus makan pekerjaan. Porque ini bapak ya. baik. Bapak-bapak, bagus itu Yesus makan pekerjaan. Kita buktikan, kita buktikan di Lukas 11. Mantap. ada dan juga mau dibuktikan lagi. mantap. Bagaimana Pak De? Mantap enggak Yesus makan pekerjaan? Mantap. Ya ini akibatnya apa namanya? Eh, kiasan di arahpiahkan ya. Ya kan dianggap boleh. Kang, boleh ditafsir. Kata saya, Ibrahim. berakhir. ya, udah. Yesus, makan pekerjaan ya udah selesai. Sekarang selesai. kita cek lagi apa sih yang pernah dimakan Yesus. Kita baca Luka. ya, yang bisa dicek yang lain ini. Ini, Luka, aja, Luka, ya, Di samping dia makan pekerjaan, kita juga lihat dia apa yang dia makan juga. Lukas sebelas dua dengerin baik-baik. Ketika Yesus masih berbicara. Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau Ternyata Yesus pernah disusui Bapak Kata siapa? Loh kata Lukas 11.27 Pak? Iya coba di konteks itu siapa yang berbicara? Yang berbicara kan Lukas yang nulis Pak lukis yang nulis mm -mm. tentang siapa yang bicara yang berbicara berserulah seorang perempuan dari oh. antara orang banyak Oh dan berkata kepadanya berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau Yesus dan susu yang telah menyusui engkau kata perempuan itu artinya perempuan ini pernah melihat Yesus disusui sama ibunya mana dalilnya bos <laughs> Loh, kalau ya. enggak berarti perempuan ini bohong dalam Bible betul kalau Bapak bingung, balik aja ke Yonah sempat, ayat 34. Nah dulu, ini dulu, lukas 11.27. Saya ulang lagi ya bahasanya ya Pak. Ketiga Yesus masih berbicara. Nah, Yesus sedang berbicara. Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Artinya di situ banyak orang, salah satu perempuan bersuara. Berbicara mengatakan begini. Ba berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Artinya perempuan ini tahu kalau Yesus pernah disusui sama ibunya, nggak? mungkin dia bohong. Kalau dia bohong atau Yesus nggak pernah disusui, pasti ada ayat berikutnya. Bunyinya begini, kurang ajar kau perempuan, dari mana kau tahu saya pernah disusui ibuku saya, sedangkan saya hanya makan pekerjaan. Gitu Pak. <laughs> kayak. Iya, iya. itu dong kalau diskusi. Pem, karena memang pemaman orang begitu Pak. Begitu ada anak gitu kan pasti Aa. ibunya menyusui kan. Iyalah. Padahal, misalnya begini, Kak. Ada seorang ibu dia tidak menyusui anaknya. Heeh. Iya kan? Jadi ada. Yesus jadi begini aja, Pak. Jadi Bisa. Yesus ini selama hidup enggak pernah disusui, enggak pernah makan makanan yang lain kecuali makan pekerjaannya, Pak. dengar, dengar dulu Benar benar. Ya Jadi, udah, kita mau tutup artinya Yesus selama hidup enggak pernah makan roti enggak pernah minum susu dia hanya makan pekerjaan cuma itu, sekali kalau itu oh, mah ya. udah bangkit makanya sering-sering Pak baca kita cuma begini pas aku gini kalau dibaca kita minta berdoa minta undang roh kudus dulu Pak waduh nggak perlu Pak Orang roh kudus takut sama saya jadi, kalau Bapak undang Roh Kudus, kayak tadi ternyata Bapak tadi pakai Roh Kudus, Bapak mengaku, "Orang takut." Tapi saya gimana ini. sih? Jadi gini ya, Pak, kita Akan putuskan ini. ya, Pak. Ya, A -a. kita, kita mau tutup artinya A -a. menurut Pak Tobat, Yesus A -a. itu tidak pernah minum susu sama ibunya, satu tidak A -a. pernah A -a. makan roti, dua tidak pernah makan nasi, tiga tidak A -a. pernah A -a. minum air, empat dia hanya mengkonsumsi pekerjaan semasa hidupnya. Betul ya, Pak? Betul apa salah? Jadi, saya tidak pernah berkata demikian ya. Loh tadi ngomong makan pekerjaan, ya lain enggak. Saya mengatakan uh -huh. makanan Yesus itu ada uh. di Yohanes sempat ayat 34 Iya saya udah baca, baca tadi. Jangan bohong okay. Makananku ini saya bacain lagi, saya bacain lagi ya. Begini, Maka pak, mak makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya makanan Yesus pekerjaan. Betul. betul. Betul. Sedangkan saya kasih Lukas 2 nomor 27, di sini ada perempuan mengatakan, nah, "Berbahagialah temen. ibu yang telah menyusui engkau." Tapi Anda bantah artinya Yesus nggak nyusu. Betul? <tuh> saya tidak bantah, memang ada ke ayat itu. Artinya artinya Yesus artinya Yesus pernah disusui ibunya, betul? Belum tentu. Belum tentu. <tuh> <tuh> aduh. Jadi aduh. Aduh. Pere perempuan ini bohong saya enggak, itu itu tidak framingnya bapak kan lo kok permain saya tertulis di bible kok pak sama aja begini pak ya. ada di dunia, -dunia nyata ada ibu-ibu baru ada bayi kan Enggak Masih menurut anda begini aja pak atau so, pak, Jadi, so, pak. saya pak kasih kesempatan orang lain dulu dong iya silakan silakan dong bapak mau, mau coba kok sain nggak bisa pak Ya silakan Jadi, pak misalnya ada ibu-ibu baru melahirkan kan tiba-tiba anaknya cakep misalnya banteng gitu Usus ke Yesus saja Pak, usus kayak Yesus saja yang yang bawa orang lain. lain. Yang bawa orang lain, putus Bunda Maria sama Yesus saja jangan bawa orang lain. yang menyusui hmm. karena pikiran hmm. dia, hmm. Di, di ini, ya hmm. kan. Hmm. Yesus ini. secara hmm. manusia demikian Pak. Okay. jadi menurut Anda perempuan ini berbohong atau tidak? Bukan berbohong Pak. Nah, terus kalau nggak berbohong berarti benar Yesus Ada disusui. Orang berkata karena ketidaktahuannya. Bohong enggak? Iya. Lukas putuskan langsung Pak. Lukas 11:27 ini Yesus disusui atau tidak? Itu kata siapa dulu pak? Lukas 11:27 Yesus disusui atau tidak? Tidak pak, tidak. tidak. tidak. oke udah selesai, saya nggak maksa. Artinya selama Yesus masih bayi, Yesus nggak pernah disusui sama ibunya, betul apa betul? Enggak cari aja literasinya kalau ada. Kalau ngomong pak sesuai dengan bantahan bapak Lukas 11:27 saya nggak mau bantah loh. Bapak mau muter kemana-mana, aku lebih percaya perkataan Yesus pak. Apa pekerjaan Yesus? Makananku apa itu, Pak? Hmm. Ya dia makan pekerjaan. Yesus sudah kelar. Hmm. Kalau waktu Yesus, maka, waktu Yesus makan, roti gimana, Pak? Bapak percaya Tuhan enggak sih, Pak? Percaya kan? Waktu Yesus, Yesus makan Yesus. roti gimana, Pak? Eh, kalau saya enggak, Pak, saya percaya Allah. Oh iya, enggak Pak apa Makanannya ya, ya. pekerjaan, pekerjaan, makanan nyangkur. <laughs> Pak, waktu Yesus makan roti gimana, Pak? Lihat aja tulisan merah di situ, Pak Imanilah itu, Pak. Oh, tulisan merah aja, Pak ya. Tulisan yang lain enggak boleh. Bukan mengenai makananku, itu pernyataan Yesus sendiri. Iya, paham dia makan pekerjaan paham. udah. paham ngapain diperpanjang lagi. Eh, tapi gak ada di ayat yang lain boleh dipakai dong. <laughs> ya, Lukas 243 dan saat mereka bercakap-cakap, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka damai sejahtera engkau sekalian tetapi mereka terkejut dan takut dan mengingat bahwa mereka melihat hantu maka ia berkata kepada kenapa itu minta roti Pak <SILENCIO> Sudahlah enggak usah pusing Pak lihat ya, aja berkata ini semua, ia semua makan roh, sih, ya makan roti Pak Iya enggak masalah dia suka makan apa Tuhan koma segalanya Pak. jadi di samping dia makan pekerjaan dia bisa masih makan yang lain ya Pak betul ya Pak lang nah, enggak usah diarahin. aku tahu caranya bapak itu. Jadi intinya Pokok oh, ini, ini ya, abai-abai lu Pak, bukan cara saya, ya, cara abai-abai. Iya iya Pak. Bangadi, kalau saya ngomong begini open itu makanan sehat tiap hari, berarti makanan saya open ya? Iya. <laughs> enggak apa-apa. Ya. Aku lebih aku lebih percaya perkataan itu. Ya, ya. Kan begitu, Pak. Itu bahasa kiasan, Pak. Artinya kalau balon nanti Anda ditertawakan Iya betul. Artinya ya Pak ya, itu namanya pekerjaan iya. itu artinya dia menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada yang mengutus dia, bukan pekerjaan yang dimakan. Kalau pekerjaan yang dimakan Pak, buset makan kunci Inggris, makan kunci 12 Pak. Buset, buset bisa dimakan itu. Makanya Marah. kan di ayat Aduh, di pak. ayat 32 kan dia berkata begini Bang Andi, Bang Andi percaya enggak makanan saya itu bibel tiap hari loh makanya saya hafal Percaya karena artinya di situ nah. Pak Tiap hari kita membahas itu, bukan dimakan tuh Bible Makanya kan aku kasih saran, <laughs> kamu baca bible biar paham undang roh kudus dulu Enggak ngerti bahasa kira dari Pak Obat ini eh, Pak Desugi harus masuk roh kudus dulu baru paham Betul, kalau Bapak enggak ada roh kudus bagaimana bisa Susai, memakan emang gitu kan ya, kalau itu orang kudus bikin gendeng kalau <laughs> kalau begitu pak mau sok eh, kias diharap akan itu ya bikin gendeng namanya itu makanya saya kasih tempat perumpamaan makan saya makanan saya itu bibel setiap hari makanya saya pakai bibel bukan berarti saya makan bibel begitu loh makanan Karena saya makan itu setiap hari saya cepat begitu kabel saya ya. makan kapasitor saya makan itu kompetitor akan. Bapak-bapak, Pak tobat percaya enggak? ada Taubat. ada orang ngomong begini. Oh, ada asal nggak pernah makan bangku sekolahan itu. Jadi diharafiakan dia itu. itu Padahal artinya enggak pernah belajar. Gitu loh. Oh, ya itulah. Kalau Pak tobat Pak, rupanya. Udah, rupanya. Udah, pak punya roh kudus pak tobat sudah jangan sampai kepenuhan pak Tantin, kalau nanti saya sih ya kita sih memaklumi aja pak tobat ya kalau dia mengatakan yesus makan pekerjaannya nggak ada masalah silakan aja pak kita nggak maksa kok bang Andi bang, bang Andi ya. saya mau nanya sama bang yeah. Andi nih berarti ya kalau gitu tuhan pisau tuhan pinjam pisau cukur berarti pinjam beneran berarti ya ya iya itu di pulau esra eh di ya di sungai esra ya ya udah eh di sungai eprat eprat di sungai eprat dengan besukur yang ia punya dari seberang sungai Efrat yakni raja Asur Tuhan akan memangkas bulu kepalanya dan bulu rambutnya. Iya itu Pak. Besukur ya. itu melenyapkan janggutnya juga. Gitu. Jadi nah, benar itu Pak. Besukur. Besukur bulu paha juga jadi, tuh. Yang jadi pertanyaannya dari saya Pak Andi ini saya mau nanya ke Pak. Ya silakan saya juga cakapin. Pahanya Yesus itu seperti apa itu Pak? Saya bingung itu. Apa tuh Pak Siang? Bentuk pahanya Yesus kan dia meminjam pisau cukur. Itu bentuk pahanya itu seperti apa Pak? Bisa nggak papa terangkan? Tidak bisa Pak yang nggak bisa. <laughs> pasion kok pasion, pasion tiap kali bingung terus gitu kan? Tanya aja ya apa Bisa bingung. nyukur, emang dia punya apa bulu gitu nyukur? <laughs> <laughs> <laughs> iya Pasion kok kebingungan terus. Makanya belum undang lagi undang punya tato. Tahu nggak percaya nggak Pak Yesus punya tato? Halo, kalau kalau mau mempaham Pak Dion biar nggak bingung undang roh kudus biar papa Pak, Tobat percaya enggak Yesus punya tato? Nggak ada kata tato di situ. Coba lihat Wahyu 1916 Coba eh, saya Bapak cari kalau ada. Kata coba co coba ditul, dibuka, dibuka hey, hey. dulu dibuka dulu Wahyu sembilan belas Saya buka ya pak ya. ya Wahyu sembilan belas Ya coba. Akan bapak akan nemukan sesuatu yang lebih berharga pak. Coba. Ya bapak coba. dia ya. ya, coba dibuka dulu Wahyu 1916 tunggu wayu, wayu, sembilan belas, enam belas. ya? Kata Pak Sugi, makananku ini berarti Pak Sugi pernah ini makan dia. ini. Wayu, sembilan belas, enam belas. Sepuluh belas. Oke, ya. baca dan Mas Oke, dan pada jubahnya dan oke. tertulis suatu nama nama yaitu raja dari segala raja tuan di atas segala tuan apa yang tertu, apa kata apa yang tertulis di paha yesus raja segala raja gitu kan kalau ada tulisan di paha itu tato atau bukan pak ya enggak ada tato di sini pak ada tulisan di badan pak di kulit di tato. Itu, itu itu paha pak tertulis di paha pak di situ bahasa mau bahasa, bahasa ya ya ya, ya. ya di situ tertulisnya di paha loh bukan di celana. Betul, betul betul bahasa modernnya kalau ada orang menulis di badannya itu tato namanya pak? Kalau di celana itu bisa sablon bukan di tato. Iya sablon. <laughs> Karena Pak Suki dulu tukang sablon. Kalau di celana, kalau di celana bang bacanya namanya lepis bang baca tulisannya ada biasanya. Kalau tertulis itu berarti tato. Tati nah, kalau yang di atas lain, bibir, hitam kecil itu apa namanya? Itu tahi lalat. Tadi, tahi lalat. Tapi, tadi, tadi. Tapi, tadi. Tapi, tadi. pakai tadi. Tapi, tadi. itu tadi. Tapi, tulisan Tapi, ke tadi. tulisan Pak D. Ya, iya tulisan terus di badan itu artinya artinya ada tulisan di paha. Jadi hmm. jangan salah, jangan dibulat balik ya. Iya, bukan tato. nggak ada tulisan tato situ. ada, nggak ada tulisan. Nah, sekarang gini, masalah masalahnya Andi Ulang Andi mau nanya ke saya enggak yang NATO Yesus siapa pahanya? Coba tanya Be saya. Begini. Masalahnya apa? Yang Pandi nggak ada masalah nggak ada masalah lapak kita nggak masalah ini cuman nunjukin tak kita ini muslim di sini enggak suka cari masalah cuman memberitahukan Bapak yang tertulis iya terus masalahnya ada tertulis itu kenapa tidak ada masalah pak kenapa apa kenapa dipermasalahkan pak jangan sampai meyakinkan cuma meyakinkan benar pak ada kita di sini menyiarkan kepada siapa tahu ada Kristen di luar sana belum pernah baca Wahyu sembilan belas belas Ternyata tuhannya itu punya tato di paha. Eh, itu ini apa? Karena saya bantu Nampes, apa? Pak. Untuk menyebarkan Injil, Bible. Nah, dan, jadi yang disebarkan itu bukan tatonya, tapi yang tertulisnya itu yang minta maaf, pak. Iya, banyak. tertulis di paha, namanya tato. Uh, tapi isi tulisan itu? Ya, yang karena ada sebab, ada akibat, gitu loh. <laughs> Bapak tobat artinya bersyukur loh kita bantu menyiarkan Bible Anda, loh, pak. Betul, betul. Ntar lagi jadi ahli kitab kan? Bagus, pak. Iya. Kita bantu menyiarkan Bible bahwa Yesus makan pekerjaan. Ada lagi ya, loh Pak. Kita bantu loh Pak. Lagi, ada apa lagi, Pak. lagi kita lho. Kita juga bantu yang... menyiarkan bahwa Yesus itu tidak pernah makan yang lain kecuali makan pekerjaan. Iya, ah, Pak. Pak, jadi biar orang yang gak tahu, ayatnya bisa tahu sekarang. Ya kan? supaya tahu orang-orang di luar sana. Jadi, jadi buat Pak Toba dan rekan-rekan yang lain, jangan membuat masalah. Kami tidak mau berbuat masalah loh. Kami hanya menanyakan. Kalau sudah dijawab dengan jujur, ya clear. Yesus. Ya betul nah, pak kari -kari lul, supaya itu, apa keluar kata-katanya ya, ini mengatasi masalah tanpa solusi. Ya lanjut ini. Sekarang mau nanya bang Adi, yang tadi buat apa <laughs> Mole Rizky biar nanya yang NATO itu siapa Mole Rizky biar jelas nih. Kan? Oke okay, saya jadi yang jelasin itu. ya. Saya yang jelasin. Jadi kalau saya saya berhipotesa yang NATO Yesus itu orang Indonesia. Karena kenapa? Soalnya tertulisnya di sana. Raja segala raja, tuan segala tuan, pakai bahasa Indonesia kan, jadi nggak mungkin, ya, ya, ya, ya, ya, iya. mungkin orang Israel. Iya, iya, betul. Iya, nggak mungkin orang Israel. Jangan-jangan <tuk> ya jangan-jangan? orang Indonesia. Eh, ya, kan umat terjemahan, Pak. Oh iya, pantesan. Berarti yang nato yang nato umat terjemahan, betul Indonesia. Itu, itu, saya tahu namanya itu si Junet namanya Junet. Oh ya Iya. <tuk> <tuk> Kalau bahasa aslinya, raja. Segala raja bahasa original teksnya itu, the ya? Lord. Itu bahasa Inggris, Pak Jul. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu begitu, bahasa Jawanya King. Of kalau bahasa King. originalnya malak. Hebrew apa hiburan. malak malak malakul malak malakul malak oh malakun malak malah ya, itu saya Mata. boleh nanya malah sama bang Andi cool, Pak malah tapi jangan matematika ya malah ini <laughs> saya malah malah ini malah malah itu yang kata ada, uh, Marah, apa, ya, uh, lebah, lebah di, di, bersarang di, apa di, di Nian Singa, Bangke Singa. Itu apa? tuh maksudnya tuh, Di ayat itu tuh, Bang Andi. Di, Belum, di ayat itu persis, persis bersih banget. Udah, saya udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, sudah mendekati maghrib dan waktunya jum kita sudah res kita reset ya. Jadi saya minta maaf Hah? untuk apa apa ini krim. kita reset ya dulu, buat ya. Oke siap. Oke. Ini ada atau... kekayaan di Jawa ya, Barat, ya, ya. mereka tidak akan berumah ya, eh? laki Pak, tobat saya minta maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan ya Pak ini Anies, diskusi Sisi. ya Pak. Oke, oke, oke, Pak. Nih, aku juga ya minta maaf ya. Kalau nggak ya. banyak ya, Pak. Toba, terima ya. ya. kasih Pak. Taubat.